Rasio headshotnya hampir 90 Wah Hai, suktop. Inilah tempatnya Abang Perundal. <coughs> Yang membuat aku sama si keceng itu boros, e, bakar asap itu ya gitu. Deh. Aku ganti-ganti sih di sini, tadi ada full tiga orang full itu bantuin si ini tewek <tuk> ada upgrade lumayan ya lagi keluar tuh Yuk gas <tuk> ya di rumah-rumah itu kan di rumah ujung itu. eh belakang juga Bodoh amat, kubantuin kulah. Kasihan. Anjir, udah HS lo. 13 draft. Anjir pekat baru enggak tuh. Jadi Oke enggak apa-apa hai, -apa. hai, lupa ku. Uh, iya. Di atas masih ada, ya. satu ya. Satu orang. Di atas. Ada. Yuk kasih yuk. Adul. Kalau udah bilang, kosong. Ini eh, mana, cok? Bung, gak ada. Udah, itu dari mana, tuh? Gak ada gasnya, cuma git yang belakang tadi kesini enggak ya aku aja nggak kepake loh. sumpah airku airku nggak ada hmm. Iya kan bentar-bentar bentar, bentar. bentar. Aku baru nemu, baru dapat AR nih dari sekian lama aku mencari. What? Sumpah ini match termiskin di dunia. Iya <tuh> yeah, ga? suaranya nasu banget kan? Di tower mana Di Arut Oh dia ada oh, siap siap <tuh> itu lagu apa anjir ya ya kalau dipakai ya ya gitu ya gitu sama aja <laughs> musuhnya bis nggak tuh kalau aku udah dapet tudingan memang bangkit iya kah jangan suudon jangan suudon <tuk> Zonanya segini loh masih masih tinggal empat orang loh apa-apaan Eh. Dimana Ruth? <tuk> eh eh eh, eh apa-apaan ini? Eh apa-apaan ini Woi Belum-belum masih di sini Rod. Ini nih di depan gua nih. Bentar. Diem eh hilang, Cuk. cheater lili tuh? Waduh gila kill 20 anjir. Waduh. Bapak Kulgar tolong ya ini tolong. Tolonglah ini. Eh <tuh> uh, uh, Laporkan cheat. Oh siap, laporkan mm, cheat. <tuh> Yang lihat 33 enggak tuh? Kilnya cuma satu, nggak tuh. Gila, nggak tuh ya kan? Hmm. Aku ma aku mau. Oh, gila lari-larinya boleh juga. Eh, larinya biasa aja sih. Eh, agak cepet nggak sih? Weh, ini ini ini bentar-bentar kage bonsin jutsu. Mana anjir, <laughs> jurusnya mina tuh nggak tuh. <SILENCIO> Ke <bennet> kah? Mampus. <SILENCIO> Aduh. Langsung langsung dibanet di tempat enggak tuh. Nah, kau ya. Nah. <SILENCIO> Mampus. <laughs> iya, kah Tidak semudah itu, Pak Oh iya, anjir, belum, belum, belum ke Bennett nih. Ma masih ngelek ngelek Pak. Kalau ke Bennett, biasanya langsung tereliminasi, Ruth. <coughs> <coughs> Ayo Bang tunjukin skill skill ninja-mu lagi Bang. <tuk> Pantas namanya jurus ninja anjir. Gila gila gila gila. <tuk> Widih. Mantap jiwa, mantap jiwa. <tuk> <laughs> Udah, aku laporkan cheat. Masih aja ya, berulah ya. <coughs> Berarti masih satu lagi nih. Mungkin habis ini diparangin, mungkin nih diparangin, mungkin nih. Widih, kill 23 <coughs> emang, emang the best lah. Player-player sekarang itu emang emang the best. Emang the best. The best. <laughs> Parah. <coughs> bentar, bentar. Kita lihat jurus ninja tadi, cuy. <laughs> Oke, pakaiannya mantap kali ya kan Rasio headshotnya hampir 90 Wah, waduh <laughs> Eh, lihat KD-nya KD-nya 200 <laughs> KD-nya parah, anjir hampir 3 hampir... Wah, waduh, udah sih Itu untuk sekuatnya ya untuk duonya aja kadenya 50 anjir pro player nih. Waduh. <tuk> Wah, waduh. Yuk, yuk, yuk. Fuck it.